Bagi-bagi diamond jika sampai 2,1k dalam dua hari. Ternyata benar bahkan lebih dalam dua hari. Seneng banget langsung saja sesuai janji. Selamat ya buat kamu. Bisa beli buku Hyperbook. Yang mau dapet juga jangan lupa subscribe, like, dan saksikan video lainnya ya. Semoga kamu beruntung.